Halo semuanya, kita mau buka makanan, makanan. <tuk> Zaman 0 namanya, <tuk> yang katanya bisa berhadiah emas Oke, ya. kita lanjut bisa, bisa. Bisa. Ya, Semoga kita berhasil mendapatkan hadiah emas oh. Emas atau oh, uang oh. sebesar 20 puluh dua puluh dua dadah What? ayo, kita, coba ya. buka, yuk, ayo kita makan buka cobain buka, buka rasanya gimana mbak satu yuk cukup matahari ini yang kita cari-cari selama ini. kita, oh, Jadi, kita, kita buang. jangan dibuang ya. Ya. Oh, beneran kan dapat? Ya, hmm. Dapat uang. Nah, dapat jaya. Nah, nah, kan ini Berarti satu. Kita buka lagi satu lagi. Nah, Kita masukin. Hmm, ayo yes, yang kedua aduh <laughs> ini eh, coba ewek. Nah, kita nah, topik, nih coba kita lihat oh ternyata dapat juga ribu dapat 4000 lanjut berapa tapinya berapa? Berapa? berapa ini satu bungkus dapat 60000 ya. mbak balik motor nggak berarti Terima kasih dengan berikan 2000-2000 <laughs> <laughs> lagi akan ini yang ke-4 bat bat Wow, suara kali ada hmm, kamu lakal. enak enak oh, ada juga nani omae ribu jok wow. 5 ribu ribu ya Muka balik model nah, ke 6. Eh, 6. Nah. Oh, Jok, 6 bungkus genap, l6. ini beda. Dokter kami butuh 66 nah, nah. Baik, kita buka ini. Kita lihat, biar ya? kosong. Kosong, biasanya. coba supaya dulu barangkali kali di dalam gelap, ya yang oh, ketujuh ternyata foto 6 6 7 7 7 7 7 5 ini dapat nah, oh, dapat ini gelap, wadah oh, juga ternyata Rp 2000. 2000 8 delapan, ini selatan, hai, ada ternyata hai, 2000 merah aduh dapatnya dapat hmm. 2.000 semua aduh Hatinya berapa gitu aslinya 72 terakhir, oh, terakhir. itu yang In, ke puluh 10. 10 kita buka empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga puluh empat, tiga ada 2000. 2000, akhirnya dapat semua dari saat dapat yang 100. 5000, dari 500. 50nya 50. 50 berapa ini? 10 bungkus 50. dapat satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, delapan kali dua berarti 16.000, 16.000 tambah 5.000 berarti 21 berarti mungkin model modal 60, 60, ribu. 60 ribu, berarti belum balik modal dulu. tapi alhamdulillah kita dapat 20.000 ya. 20 terima kasih banyak okay, oke sekian dulu Tuh, terima, terima kasih ada ya. terima kasih banyak banyak